Kembali lagi bersama saya e, Kali ini saya akan mencoba Nyempel spot mancing masih di kota Demak Di kecamatan Bonang Yang saat ini sedang e, ada sawah kebanjiran Dan katanya warga sekitar sini ada kolam yang jebol ada ikan nila merahnya alias ikan manohara dan seperti apa nanti keseruannya semoga nanti ikannya haup hau mas bro ya oke untuk umpan seperti biasa ya bosku saya menggunakan lumut halus karena kan spot seperti ini itu sangat bagus sekali kalau pakai kumpul lumut halus ya dan semoga saja ikannya nanti haup-haup bosku ya lama sih ala, ala ala ala ala ini kan ini, ini 4 jari masih oke mantap ah hmm, wah, oke kita masukkan lagi masih masih alhamdulillah alhamdulillah masih Wah lumayan alhamdulillah. Nah, mancing Ini cuma Oleh utama, di tanah konsumsi Mas Bro kita nih Ini aduh Manuara, Mas Bro, Manuara ini ah, ala la la la la la <laughs> la. Hahaha. Hihi. hihi. Ah, la la la la la la la. Dapat Manuara masih. Ah, alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah, <tuk> <tuk> alhamdulillah, alhamdulillah ya masih, jenis gini kan ya masih, alhamdulillah. Aduh ada ada kita masukkan lagi masih. Oke, okay. lanjut. Alhamdulillah, ini. Bye-bye. udah uh, layak konsumsi ya tiga jari ini gak apa apa kita masukkan Panen kita mas bro Panen Mana -mana mas bro, iya alhamdulillah kita dapat manohara lagi, ah. alhamdulillah mas bro ya. Okay. Lah Oke Mantap lah Makin sore semakin ramai Alhamdulillah masih ya Alhamdulillah Aduh, aduh, aduh. Ah. Alhamdulillah ya bosku. Alhamdulillah ini ya. Oh, kita dapat manohara juga. Nih, nila merah manohara dari jebolan kolam. ini ikan semua masih ikan semua ini, ini ikan semua. Alhamdulillah ya. Tuh. Alhamdulillah masih mantap. Dan itulah tadi keseruan mancing saya hari ini mas bro ya. E, terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Untuk yang belum lonceng subscribe mohon ditekan. Karena subscribe itu gratis mas bro. Oke e, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.